fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya Jupiter IC Moon Explorer adalah misi berantriksa Eropa untuk membuat beberapa terbang lintas satelit Jupiter Ganymede Callisto dan Eropa lalu pergi ke orbit di sekitar Ganymede sasaran sains berfokus pada Jupiter dan sistemnya dengan penekanan khusus pada Ganymede sebagai badan planet dan habitat potensial Pengorbit Jupiter IC Moon Explorer akan melakukan investigasi terperinci di Ganymede dan mengevaluasi potensinya untuk mendukung kehidupan. Investigasi Eropa dan Kalisto akan melengkapi gambaran komparatif dari bulan-bulan Galilea ini. Ketiga bulan tersebut dianggap memiliki lautan air cair internal dan karenanya penting untuk memahami hunian dunia es tujuan sains utama untuk Ganymede dan pada tingkat yang lebih rendah untuk kalisto adalah yang pertama karakterisasi lapisan laut dan deteksi reservoir air bawah permukaan yang kedua pemetaan topografi geologi dan komposisi permukaan yang ketiga studi tentang sifat fisik kerak es yang keempat karakterisasi distribusi massa internal dinamika dan evolusi interior yang kelima Investigasi atmosfer lemah, Ganymede yang keenam, studi medan magnet intrinsik, Ganymede, dan interaksinya dengan magnetosfer jovian untuk Eropa. Fokusnya adalah pada kimia yang penting untuk kehidupan, termasuk molekul-molekul organik dan pada pemahaman pembentukan fitur permukaan dan komposisi bahan non es Selanjutnya, misi ini akan memberikan suara bawah permukaan bulan yang pertama, termasuk penentuan pertama dari ketebalan minimal kerak es di wilayah yang paling efektif baru-baru ini. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan tingkat terkait misi luar angkasa Eropa mencari kehidupan baru di bulan-bulan es Jupiter dengan misi Jupiter Icy Explorer. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe. Dan masyur video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.